Man of the match Real Madrid versus Barcelona, Federico Valverde. Federico Valverde menjadi pembeda pada El Clasico jilid pertama Liga Spanyol 2022-2023. Bertemu dengan Barcelona di Santiago Bernabeu pada pekan ke-9, Valverde sukses membawa Real Madrid menang dengan skor 3-1, Minggu 16 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Valverde jadi satu dari tiga pencetak gol Madrid ke gawang Barcelona. Dua pemain lainnya adalah Rodrigo dan Karim Benzema. Di kubu Barcelona, hanya Ferran Torres yang mampu mencetak gol. Walaupun ada banyak pemain Madrid yang tampil apik, Valverde sangat layak diapresiasi sedikit lebih banyak. Alasannya sederhana, kontribusinya di pertandingan tidak hanya sekedar mencetak gol. Valverde ada saat Madrid menyerang, bangun serangan, sampai dengan bertahan. Semua itu dilakukannya nyaris tanpa celah. Satu gol yang diciptakan Valverde di pertandingan ini tercipta dari hanya satu tendangan yang dilepaskannya. Golnya ini tipikal winger yang punya insting gol tajam dan teknik tendangan yang aduhai. Selain itu, Valverde tampak di lapangan sebagai seorang fullback. Ya, saat bertahan, Valverde mundur jauh sampai sejajar dengan empat Madrid lainnya untuk menjaga setiap serangan Barcelona di sisi tersebut. Kepiawaiannya itu pun dibuktikan dengan jumlah pemulihannya yang cukup besar untuk seorang pemain yang ditempatkan di posisi winger. Ada lima pemulihan yang berhasil dicatatkan pemain berusia 24 tahun tersebut. Gara-gara El Clasico, Drake kalah taruhan 9,2 miliar rupiah. Rapper Drake harus kalah taruhan senilai 833.000 ribu dolar Kanada atau 9,2 miliar rupiah, usai Barcelona kalah dari Real Madrid minggu 16 Oktober 2022. Dalam laga klasiko tersebut, Barca harus pulang dengan tertunduk lesu karena kalah dengan skor 3-1 dari El Real. Gol Madrid yang dicetak Karim Benzema, Federico Valverde, dan Rodrigo hanya mampu dibalas sekali oleh Barcelona melalui kaki Ferran Torres. Hasil tersebut membuat tim meracikan Xavi harus rela tersingkir dari puncak klasemenal Liga Spanyol karena posisinya di kudeta Real Madrid. Selain Barcelona yang harus menelan kekecewaan, kekalahan tim asal Catalan itu juga berdampak pada taruhan Drake. Beberapa jam sebelum laga Real Madrid versus Barcelona, Drake sempat mengunggah slip taruhannya di akun Instagram. Pelantun Gatsplen itu bertaruh di dua pertandingan untuk kemenangan Arsenal dan Barcelona. Jika taruhannya tepat, maka Drake bakal menang 3,9 juta dolar Kanada atau sekitar 43,4 miliar rupiah. Awalnya, taruhan Drake tersebut berjalan sesuai rencana saat Arsenal yang melawan Leeds United mampu menang dengan skor 1-0. Namun di Santiago Bernabeu saat laga Arsenal sudah berakhir, Barcelona dalam posisi tertinggal 2-0 dari Real Madrid. Meski sempat memperkecil skor menjadi 2-1, pertandingan pada akhirnya tetap dimenangkan Real Madrid dengan skor 3-1. Alhasil, Drake pun harus kehilangan uangnya menjadi milik Bandara Judi. Real Madrid menangi El Clasico? Ancelotti kami memang lebih baik. Real Madrid sukses menaklukkan Barcelona dalam laga El Clasico. Carlo Ancelotti menyebut timnya memang tampil lebih baik ketimbang Blaugrana. Real Madrid menjamu Barcelona di Santiago Bernabeu pada jornada ke-9 Liga Spanyol, Minggu, 16 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah menutup laga dengan kemenangan 3-1. Tiga gol Real Madrid dicetak Karim Benzema pada menit ke-12, Federico Valverde menit ke-35 dan eksekusi penalti Rodrigo Gogos menit ke-91. Barcelona hanya bisa membalas via gol Ferran Torres menit 83. Kemenangan Real Madrid atas Barcelona di El Clasico mendapat apresiasi Carlo Ancelotti. Don Carlo mengakui skuad asuhannya bermain baik dan mampu mengungguli lawan sepanjang dua kali 45 menit. Semuanya kami harus memainkan pertandingan yang lengkap dan kami melakukannya. Memang benar bahwa awalnya bagus, kami unggul lebih awal dan kami mengendalikannya dengan baik di babak kedua kata Seloti dikutip dari Marka. Kami lebih baik di babak pertama, lebih kuat, kami keluar dengan baik dari belakang dan bertahan dengan baik menghadapi lawan yang menekan sangat tinggi. Itu adalah kunci pertandingan. Sambungnya. Kami hanya mengambil tiga poin langsung dari rival. Dari tim kuat dengan banyak sumber daya, tetapi musim ini sangat panjang. Kami senang dengan permainannya, Carlo Encelotti menuturkan. Kemenangan di El Clasico membawa Real Madrid ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan 25 poin. Las Merengues unggul 3 angka dari Barcelona di bawahnya. Barcelona keok di El Clasico, Xavi, pemain kami kalah dewasa dari Madrid. Bertandang ke Santiago Bernabeu, Barcelona sudah harus tertinggal 0-2 di babak pertama lewat gol-gol Real Madrid yang dicetak oleh Sarimin Rema dan Federico Valverde. Di babak kedua, Blaugrana sebenarnya sempat memperkecil keadaan menjadi 1-2 melalui gol yang dicetak oleh Ferran Torres di menit ke-83. 8 Seusai pertandingan, Xavi Hernandez berujar bahwa Barca sebenarnya tak layak kalah di pertandingan ini. Namun Barca kalah dalam urusan penyelesaian akhir karena Madrid bisa mencetak 3 gol dari hanya 8 tembakan saja yang dilepaskan sepanjang pertandingan. Kami tak layak kalah, ucap Shafi seperti dikutip dari diario AS. Di babak pertama kami tampil tidak jelek-jelek amat, namun di babak kedua mereka berhasil mendominasi kami. Kami berusaha untuk mengubah mentalitas kami karena di pertandingan semacam ini Anda harus bermain lebih agresif. Menutup sesi wawancara, Safi berkata kalau anak asuhnya memang masih kalah dewasa jika dibandingkan dengan skuad Real Madrid dalam menghadapi laga se-krusial El Clasico. Inilah yang coba dibenahi oleh Safi ke depannya supaya Los schools bisa bersaing memperebutkan gelar di masa mendatang. Kami harus bisa bersaing lebih baik lagi, lanjut Entrenador 42 tahun. Kami bertanding melawan tim yang jauh lebih dewasa dan mereka tahu betul kapan harus mengambil momentum dari kami. Kita sedang dalam dinamika yang buruk dan harus segera mengubahnya. Tutup Sevi.